Baiklah persahabat untuk mengawali percobaan kita di kesempatan kali ini Kita lihat persahabat di kabar pertama Diawali dengan tentunya momen Saat Papa B dan BBL Serta Bunda Lesti Tiba di lapangan sepak bola Begitu banyak para wartawan Persahabat yang mewawancarai Dan tentunya ada ucapan juga Dari Mas Wawan Mengenai trendingnya Vlog Leslar Entertainment Yang perdana rilis persahabat Trending satu Bang B Katanya selamat Alhamdulillah Alhamdulillah itu jawaban dari Papa Bilar Yang selalu bersyukur Persahabatnya terima kasih juga Dari Papa Bi ucapan yang Sangat luar biasa Untuk semua Leslar Force Yang sudah tentunya mensupport Karya-karya Leslar Dan pasti juga Papa Bilar menyampaikan Bahwa Papa Bilar, Bunda Lersi Dan BBL persahabatnya Tentunya akan menemani Keseharian tentunya Les Lovers untuk memberikan kejutan dan pasien itu selalu memberikan kebahagiaan setiap hari dari aktivitas Lesti Bilar dan BBL Masya Allah ini yang selalu membuat kita bangga Mudah-mudahan Les Entertainment kembali bangkit dengan semangat dan wajah yang baru Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar Alhamdulillah LE Training 1 Ucapan terima kasih kakak buat Lesa Lovers Stalkan juga sama abang yang kelihatan bucin banget sama papapnya Emang betul sekali ya BBL terlihat bucin banget dengan papapnya nah, Masya Allah Kemudian selanjutnya kita lihat juga persahabat Ini ada momen sidukan juga saat live di Marwah FC BBL persahabat ini lari Tentunya ke tengah lapangan sambil memanggil nama papap aduh masya Allah ini gemes banget persahabat ini lucu dan langsung dong dis disamperin juga oleh papapnya dan kita lihat di momen ini persahabatnya BBL manggil papap dan langsung disamperin oleh papap bilar dan dicium keningnya aduh masya Allah ini momen yang sangat masya Allah luar biasa postingan ini pun juga kembali oleh akun ke arasan, kelas 24 lah kalimat caption pun ditulis masya Allah pemandangan yang indah Gemisnya, anak bocil Bucin banget ke papanya Manggil-manggil mulu sampai lari ke tengah lapangan katanya tuh. Wow, emang ini lucu banget Persahabat ya Sungguh-sungguh menggemaskan. Dan kita lihat juga persahabat Begitu banyak tanggapan komentar Yang diberikan Di antaranya dari akun UMD mengatakan Masya Allah candu panggil papanya Abang katanya tuh Ada juga tanggapan dari akun Dinda Sinta 768 dia udah mau ke tengah lapangan, mau ikutan main. Ada masya Allah, emang anaknya aktif banget nih, Persahabat Kemudian, selanjutnya kita lihat juga ada cedukan potret Papa B malam hari, persahabat ya tentunya main sepak bola bersama tim Marwa, dan ada juga tentunya Kak Atta Halilintar yang ikut main persahabatan ya malam hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan selaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik dan mudah-mudahan juga Pak Babi tetap istiqomah untuk selalu belajar dan menebar kebaikan kita makin bangga dengan idola kesayangan kita ini kemudian juga selanjutnya persahabat ini ada momen juga dari BBL memang selalu menjadi pusat perhatian banget nih Abang Fatih dan memang malam hari ini menjadi pemeran utama nih persahabat BBL ketika melihat cewek langsung Posesif dan tentunya ekspresif banget ya Aduh, sampai ditarik tuh baju ceweknya Masya Allah, maunya deketan banget di BBL Memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Hingga komentar pun banyak juga diberikan Diantaranya dari akun KT76723 mengatakan Bang, gak boleh barbar ya bang, ntar ceweknya kabur <laughs> Ini cute banget persahabat. Ada juga tanggapan dari Indika Almira, Bang, tahu aja yang cakep katanya itu. Masya Allah, Abang Fatih kalau sudah ketemu cewek, itu ekspresif banget nih. Masya Allah. Kemudian juga selanjutnya kita lihat, bersahabat, yang untuk kali ini kita membahas outfitnya Abang Fatih. Untuk baju sweater yang dikenakan oleh BPL Pasangannya mencapai 289.399 rupiah Dan untuk celananya Ini dibanderol 243 rupiah Masya Allah, berkah berkah Pokoknya untuk Leslar dan Mudah-mudahan, tentunya rezeki idola kita juga bisa nular ke kita semuanya. Amin. Kemudian, kita lihat juga selanjutnya bersahabat. Ada ucapan terima kasih juga dari Bunda Lesti untuk tentunya Al on the top yang sudah mengirimkan. Tentunya makanan, masya Allah. Mudah-mudahan rezeki kita semuanya lancar, sukses, dan tentunya selalu diberikan keberkahan. Kita ada juga langsung, ada kalimat caption yang ditulis oleh akun Al-Fatih on the top. Masya Allah, tebar semoga suka ya. Welcome back, L&E Entertainment atau Leslar Entertainment. Terima kasih buat para member terlove Alfati on the top love sekebon Bismillah on the project buat Leslar dan L berjalan lancar Amin, insyaallah luar biasa. Makin kagum dengan kekompakan Leslar lovers. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan kebahagiaan, kabar baik dan kejutan dari idola kita. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kebahagiaan pastinya untuk kita semuanya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.